Selamat datang di Mubarak Abbas Channel. Saya sangat senang bisa berbagi dengan Anda topik yang menarik dan bermanfaat hari ini. Saya adalah Abdul Aziz Mubarak, dan di vlog kali ini saya akan membahas filosofi dari nama channel ini. Saya harap informasi yang akan saya bagikan dapat berguna bagi Anda, dan jangan lupa untuk berbagi komentar Anda di bawah ini. Baiklah, mari kita mulai. Mubarak Abbas, nama ini terdiri dari dua kata. Mubarak, yang berarti, diberkati, dan Abbas, yang merupakan singkatan dari nama depan saya. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, nama adalah salah satu bentuk identitas pribadi kita. Nama juga dapat mencerminkan sifat dan karakteristik kita sebagai individu. Dalam hal ini, nama, Mubarak Abbas, mencerminkan sifat keberkahan dan keterikatan Anda dengan keluarga atau asal-usul saya. Sebagai filosofi, nama Mubarakabas mengajarkan kita untuk memperkuat ikatan dengan keluarga dan asal-usul kita. Melalui nama ini, kita diingatkan untuk selalu menghargai keberkahan dalam hidup kita, baik itu dalam hal kesehatan, kebahagiaan, atau kesuksesan. Hal ini dapat membantu kita untuk lebih menghargai dan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang kita miliki, serta memberikan motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terakhir, nama Mubarakabas mengandung pesan untuk selalu bersyukur dan menghargai nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dalam dunia yang serba sibuk dan cepat, seringkali kita lupa untuk bersyukur atas segala yang telah kita miliki. Namun, dengan nama Mubarakabas, kita diingatkan untuk selalu mengucapkan rasa syukur dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah kita terima. Itulah filosofi dari nama Mubarakabas. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari nama ini dan menjalani hidup dengan penuh keberkahan dan rasa syukur. Terima kasih telah menonton video kami di channel Mubarakabas. Semoga informasi dan konten yang kami bagikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk saya, teman-teman semua. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.